Siapa buat yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah. Kalau ada sambutan kebaikan, jadilah engkau nomor satu untuk menyambut itu semuanya. Kalau pengen sedekah itu yang paling cepat. Paling cepat berbuat baik itu yang paling gede di hadapan Allah SWT.